Balik lagi di channel Inti Tutor Dengan aku Abang Abangda Irfan Nah kali ini kita mau ngebahas nih Ini paling ditanya-tanya lagi di komunitas kita Jadi ada kawan yang bilang bapaknya itu punya skill Cuman ngerasa bapak udah tua Ngapain? ikuti jejak anak yang udah sukses gitu ya Jadi bapak ini punya skill jadi saya nanya, bang bapak aku punya skill nih, dia mau buat akun youtube bisa nggak? jawabannya bisa karena di youtube itu nggak ada yang namanya batasan usia selagi nafas masih bisa bernapas paru-paru masih memberikan oksigen menghirup oksigen semuanya itu bisa dibuat youtube, atau nge youtube deh Gue bakal nunjukin referensi yang dimana Owner pemilik channel ini adalah bapak-bapak Dan banyak referensinya Ini kita bakal tunjukkan referensi yang Mungkin bapak kalian ini punya skill sama kayak yang gue tunjukin Bisa kita lihat yang pertama Di channel bapak pasti jumleng Yum leng. Yum, leng, Nah, di sini bapak ini memiliki penonton sampai Wow, kenapa iklannya kayak gini Gimana kok iklannya kalian seleksi ya Nah, jadi bapak ini udah menurut aku udah memiliki usia res 40 lebih ya Atau mau ke 50 mungkin ya Bapak ini merupakan channel yang berisi tentang mukbang Atau makan-makan Dan makannya tempat rame loh, ini tempat rame nih Gue kalau hidup suaranya itu bisa kena copyright, jadi gue gak bisa hidupin. Ini kok para mid gini bakal banyak yang bicara, bakal banyak kebisingan, tapi bapak ini bisa buat vlognya dengan santai. Dengan santai banget, yang dimana penonton itu betah sampai dengan 1 juta view, guys. Nah, simple kan? Nur, aku ini cukup simple ya syutingnya ya. Kita lihat kayak bapak ini makan. Hmm, bapak ini makan. Datang iklan. Dan datang juga uangnya. <laughs> ini kalau kalian bapak kalian hobi makan. Apalagi hobi yang namanya cari tempat makan baru. Mungkin bisa ikuti jejak bapak ini. Lanjut yang selanjutnya. Ini kalau untuk bapak yang. Waduh. Punya skill di dunia otomotif. Mungkin bisa kayak abang ini. Abang ini ngasih tutorial. Abang, mereka udah bapak sih. Ini mungkin... Bapak ini usianya 30-an ya, masih agak muda sih Cuman tipsnya lumayan keren dan penontonnya hampir dengan 1,8 loh kawan-kawan Ya bapak ini sharing-sharing, kita lihat video yang lain 5 yang tak boleh dilakukan oleh mekanik Kayaknya ini masih sama ya, videonya masih sharing-sharing aja Dan penontonnya udah 1,7 Nah ini kayaknya gue lebih suka videonya ngebongkar-bongkar mesin nah ini video cukup simple lah kawan-kawan berapa kalian capai mekanik kenapa gak berbagi ilmu takut ilmunya dicuri <laughs> jadi gini kawan-kawan kalau orang yang takut ilmu ilmunya dicuri itu zaman dulu banget sekarang ilmu itu semua free banyak banget orang yang ngeberi tutorial dan yang lagi itu ilmu-ilmu yang terbaru semua diberikan free jadi kalau jangan bapak-bapak punya ilmu di dunia mekanik atau di dunia-dunia yang lain Buat aja videonya Selain memberi pengetahuan kepada orang lain Juga kita dapat duit dari aksennya Lanjut video yang lain What is this? Tadi iklan tuh ya Nah, oh ini silat Siapa nih Bapak yang jago berantem nih? Nah, siapa yang jago berantem nih? Ini gurunya lumayan ya Cuk kita lihat guru silatnya, woi, oke okay, keren juga keren keren. Siapa yang bapaknya di sini penghajar bela diri Mau itu dari kungfu, karate, taekwondo dan panca silat yang asli Indonesia. Siapa nih siapa nih, kenapa nggak buat tutorial ya? Gimana tekniknya, gimana yang sering dibuat pelatihannya, gimana sparringnya, wah. Itu banyak yang nonton loh. Ini aja bapak ini yang nonton sampai 500.000. ribu. Dan ini baru di, udah, di upload baru ya 2022 ya masih ya. Dan mungkin bakal bisa naik lagi nih. Next selanjutnya dari luar negeri yang nonton sampai dengan 163 juta kali kawan-kawan. Cuman ngapain? Cuman mana dia? Cuman letak gini aja. Kopi kasih susu simple kan, simple tapi ini skill barista yang gak mungkin semua orang bisa Dan bapak ini juga bisa mendapati penonton yang sangat-sangat banyak kawan-kawan Dan api rata penontonnya ini juta-jutaan ya gila nih orang ini Lanjut yang paling dikenal di dunia Youtube, Bang Gondrong Labanin Nah abang ini kerjaannya mancing, siapa nih yang bapaknya sering gak pulang dan lebih mikirin mancing mending kayak gini pak bilang dari bapak ngabisi duit ikan yang nggak seberapa mungkin bisa ikuti abang ini kita bisa lihat abang ini kutengok tadi pertama kali Indonesia mancing ikan di jalan raya bisa strike dan yang nonton sampai 5,3 juta guys nah jalanan kayak gini aja bapak ini mancing dapat ikan dapat duit pula dari arsen Menurut aku ini paling fantastik nah videonya coba kita contoh kita pelajarin gitu, ah, udah gitu aja. Pasang kail lempar videonya meledak. Apakah bocor lama? Coba kita lihat. Sebentar aja, geng. Nah, sebentar aja, Bang. Ini bisa dapat ikan dan mendapatkan penonton yang sangat gila, gila, gila menurut aku ya. Ini keren banget, Bang Lamban ini. Bapak lain bisa contoh deh, apa nih bapaknya yang punya skill di dunia arsitek. Mungkin bisa kayak abang ini. Bapak ini kok abang ini sih? Nah, bapak ini gini aja buat kegiatan dia lagi kerja. Ini aja yang nonton banyak loh, sampai 3,2 juta. Gila nggak? Gila, geng. Gila, gila, gila, gila. Selain bekerja kita juga dapat duit Fantastik banget Ini bapak-bapak yang paling dikenal di dunia otomotif Siapa nih bapaknya yang otomotif banget Bisa tonton nih di channel Omobi Tonton aja channelnya, bapak-bapak semuanya Aduh sama yang bening pula deh Kita pencet ini dulu kira -kira. Mana yang beningnya habis Udah jadi isinya kayak gitu aja nge-review pesawat. Siapa nih yang bapaknya sering keluar naik pesawat? Atau punya pesawat sendiri. Kenapa gak buat kayak abang ini nih Bapak ini. Ah no. Kok di gambarnya ada jumpa yang cantik-cantik. Nah ini jumpa yang pun pilo dah Lanjut lagi. Ini channelnya. Aduh channelnya kurang ajar nama ini. Masih di channel mancing juga geng Ternyata channel mancing itu banyak penontonnya ya Oh dia cuma pakai gitu aja guys Gila bener-bener aja naik ya Toman semua nih naik nih Oh videonya kayak gini yang Vlog bapak ini masuk nusuri jalan yang agak sedikit banyak rumput-rumput ya Oh ada endorse nya pula Oh keren geng ada tender siapa bang ini keren keren keren keren keren keren channel city aduh tapi kalau mancing kayak gini lebih hati-hati kan kawan ada beberapa video yang video mancing bapak kalau mancing kayak gini kalau nggak hati, -hati, hati pernah diterkam terkam buaya Wih, gila besar kuning tuh ya kambing mahal itu jangan dimakan ada iklan, close, nggak mau kurang iklan. Darah digital iklan, iklan aku tengok. Jadi, nggak ada yang namanya batasan usia ya. Nggak ada batasan usia siapapun bisa menjadi youtubers. Yang lebih asingnya lagi kalau kita kerja buat konten dapat duit dari pekerjaan dari konten nah kalau yang bapak-bapaknya punya hobi kayak tadi itu bisa dapat kepuasan hobinya bisa sharing-sharing ilmu bisa dapat duit lagi dari YouTube jadi bisa double double bisa double kepuasan double penghasilan jadi kalau misalnya ada bapak nih yang nonton ya atau yang nonton kawan-kawan yang memiliki bapak punya kegiatan yang asik coba deh bantu bapaknya Buat channel YouTube, kalian jadi kameramen aja, gak masalah bapaknya aktivitas. Kalian bantu ngerekam, kalian ambil angle, kalian editing. Nanti kalau udah jadi, yaudah tinggal bapaknya deh, mau gimana, kalian dapat duit, mau bayar orang, atau bapaknya yang belajar dunia editing. Jadi segitu aja dari aku, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jadi aktifin loncengnya, karena aku bakal... Bakal promosi 10 channel pertama Yang komen di video terbaru aku Sampai jumpa di video yang selanjutnya